gimana sih pelajarin dong? Hi guys selamat datang kembali bertemu kembali di channel Sevanesca Official. Oke jadi di video kali ini saya, ini saya akan membagikan proyek-proyek yang terbaru lagi. Oke kita langsung aja simak satu persatu proyek. kamu Kamu jelek sadar diri. Enggak ada kamu. Oke, lanjut ke berseda yang kedua. Dan apa sih yang lu buat aneh? Terima Oke, lanjut ke presiden ketiga. Musik Oke, lanjut ke presiden keempat.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 Oke okay, lanjut ke versi yang ketujuh <Sessandra>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 Oke okay, lanjut ke presiden yang ke sepuluh ya. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke sebelas. Kita nggak usah banyak bicara, tinggal bekerja, berkarya, usaha. Nanti orang lain tinggal lihat hasilnya gimana.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 Oke lanjut ke persidangan ke-14. Oke okay, lanjut ke persidangan ke-15. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-16 Gini boy itu kan disitu ada logo capjut, pencet, terus pilih fotonya, habis itu ekspor Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-17 ke delapan belas Lanjut ke yang ke sembilan